Perkenalkan, nama saya Astriana S.Pd.I. Saya mengajar di SD Invest Parang. Kelurahan Kecamatan Parangloy. Saya adalah, adalah mahasiswa PTG Angkatan Ketiga Universitas Islam Negeri Alawi, Makassar. Baiklah, coba anak-anak perhatikan. Dan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 Adalah bersih, suci, berkat dan berkembang Ayat 43 puluh itu ada Kewajiban ini mengeluarkan zakat adalah untuk orang-orang beragama Islam. Yang kedua adalah balik dan berakar. Jadi, balik disini adalah oh tidak termasuk anak-anak. Ya, tidak. Yang termasuk anak-anak belum wajib untuk mengeluarkan zakatnya karena dianggap bahwa dia belum. Kiranya sehat itulah kewajibannya e, e, syarat yang kedua. Kemudian e, yang ketiga adalah e, milik sendiri harta milik sendiri. Jadi kalau misalnya kita barang sama orang tidak boleh kita tidak kita tidak mengeluarkan zakatnya, Bukan Karena yang berhak adalah sakat fitra. Sakat fitra itu adalah sakti yang diwajibkan harta itu sudah cukup misabnya. Mencapai misab atau sesuai dengan batasan ukurannya itu artinya bahwa harta itu uh, sudah sampai misalnya. Uh, itu yang dikatakan dari kita. Selanjutnya adalah macam-macam sakat. Sakat itu terbagi atas dua. Ada namanya sakat Citra kemudian ada namanya sakat emas. Yang pertama adalah sakat fitra. kepada eh, sakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa yaitu mengeluarkan uh, sebagian uh, yang berupa makanan pokok ya jadi jumlah kalau sakat fitra ini saya kira bahwa uh, adapun adapun waktu untuk mengeluarkan sakat fitrah yaitu uh, dari Ramadan sampai menjelang Idul Fitri uh, pada uh, akhir Ramadan. Jadi uh, jadwal untuk mengeluarkan zakat uh, fitrah uh, mulai satu Ramadhan sampai akhir Ramadhan atau menjelang Idul Fitri. Kemudian Ya, demikianlah penjelasan uh, pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat uh, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan uh, ibu akhiri dengan ucapan. Dan sebagai kesimpulan pada pelajaran hari ini, yang pertama adalah uh, perlu dipahami bahwa Apabila sudah sampai misalnya, Kemudian Kesimpulan berikutnya adalah ee, Ayat Banyak ayat Yang menjelaskan tentang ee, Kewajiban kita Untuk menyebarkan zakat. Salah satu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 ya mengeluarkan sakat fitrah jadi anak-anak itu -anak semua sudah pernah mungkin ya sudah pernah disuruh sama orang tua tak, untuk uh, membawa uh, sakat fitrahnya yaitu biasanya ini sakat fitrah yaitu kita uh, kapan itu yaitu pada bulan suci ramadan jadi uh, jadwal atau waktu mengeluarkan sakat fitrah itu Thank you. Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Dan insya Allah kita akan e, bertemu dengan pertemuan berikutnya Yaitu masih membahas tentang e, ayo kita membayar takat e, Dan insya Allah e, pembelajaran kita hari ini Dan marilah kita